Hyundai kereta 2022 dilengkapi dengan fitur yang makin canggih Kereta merupakan mobil besutan Hyundai pertama yang hadir di Indonesia dengan status CKD Completely knock Down, di mana diproduksi di pabrik Karawang, Jawa Barat Indonesia. PT Hyundai Motor Indonesia, HMID telah meluncurkan SUV, sport utility vehicle andalannya, yaitu Hyundai Kereta di ajang Gaibindo Indonesia International Auto Show G.I.A.S. 2021. dibekali dengan berbagai fitur Hyundai Smart Sense dan dukungan lain dari Hyundai Blue e -Link sebagai Connected Car Service serta My Own Kereta. Dalam My Own Kereta sendiri, setiap pengguna dapat mengatur fitur dan tampilan kereta yang sesuai dengan kebutuhan. Tersedia 10 paket fitur yang terdiri dari pilihan dua warna eksterior, tiga jenis radiator, serta DRL. Pilihan tersebut akan membuka jalan kepada 9.000 kombinasi yang ada pada kereta, sehingga para konsumen bisa memiliki mobil sesuai kepribadiannya masing-masing. I, I could feel the blood creeping up from the heathens. God will, God fight, God pride, God reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna Feed them if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue. Mesin. Hyundai kereta telah dibekali dengan mesin handal berupa mesin bensin SmartStream 1.5L yang dapat mengeluarkan tenaga 113 tenaga kuda pada 6.300 revolusi per menit dengan torsi maksimal 143,8 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Untuk memberikan pengalaman berkendara lebih baik bagi setiap pengguna, Terdapat empat mode berkendara pada kereta, yaitu Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Selain itu, ditawarkan dua pilihan transmisi, yakni Manual 6 Percepatan dan Otomatis Intelligent Variable Transmission (IVT). Spesifikasi mesin Hyundai Kereta. Kapasitas 1.497 cm3, jumlah silinder 4 silinder. Tenaga 113 tenaga kuda masing-masing 6.300 revolusi per menit. Torsi 143,8 Nm masing-masing 4.500 revolusi per menit. Transmisi manual 6 percepatan dan IVT. Eksterior Eksterior Hyundai kereta yang diluncurkan di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dengan versi India. Pihak Hyundai mengklaim bahwa desainnya sudah disesuaikan dengan selera konsumen di tanah air. Secara keseluruhan, kereta ini memiliki tampilan stylish yang dinilai dapat menarik perhatian banyak calon konsumen. Di bagian depan mobil tersebut, memperlihatkan keunikan kereta dengan disematkan lampu parametrik Joel Hiden Type DRL di mana terkesan berbeda dari mobil lainnya. Pada bagian samping, terlihat perpaduan warna two-tone yang memberi kesan sporty. Untuk menyempurnakan tampilan sporty pada kereta, Hyundai membekali mobilnya ini dengan Diamond Chute Alloy wheels berukuran 17 inci. Selain itu, ada garis dan lekuk pada bodi kereta yang memberi kesan kokoh pada mobil tersebut. Kesan stylish pada kereta pun terasa dengan kehadiran high-mounted stop lamp HMSL, serta bumerang type blue light di bagian belakang. Interior Interior kereta terlihat cukup kekinian dan modern. Namun, sayangnya material mobil ini masih menggunakan kombinasi plastik. Ada dua warna interior yang dapat dipilih konsumen, yakni full black untuk semua tipe dan black coconut two tone tersedia mulai tipe tren ke atas. Selain itu, Disematkan Full TFT LCD Meter Cluster 10,25 inci dengan tampilan digital sebagai akses ke berbagai pengaturan fitur kenyamanan, termasuk pengaturan warna tampilan pada panel instrumen cluster. Laci dashboard kereta sendiri dapat digunakan sebagai tempat untuk menjaga kesegaran makanan dan minuman berkat disematkan kulit glove box. Nuansa sporty pada interior kereta pun terasa dengan hadirnya setir berdesain decut. Kereta turut dilengkapi layar display audio 8 inci dengan berbagai fitur yang bisa terhubung ke smartphone sebagai fitur hiburan. Ini juga terhubung ke 8 unit speaker Bose Premium Sound System. Namun sayangnya, layar hiburan tersebut tidak sepenuhnya dioperasikan melalui layar sentuh yang ada di kereta. Di mana masih menggunakan tombol dan kenop putar sehingga mengurangi kesan modern pada interior kereta. Kenyamanan di dalam kereta tetap terjamin dengan disematkan ventilated seat yaitu kursi yang dapat diatur suhunya untuk memberikan kesejukan bagi para penumpang serta pengemudi. Adanya panoramic sunroof menambah kesan premium pada mobil ini. fitur Seperti diketahui di bagian depan kereta disematkan lampu DRL model parametrik jual hidden yang dapat memberi pencahayaan terang saat malam hari kemudian di bagian belakang terdapat high mounted stop lamp yang berfungsi untuk memberi tanda mobil mengerem agar tidak tertabrak dengan kendaraan lain dari belakang tak hanya itu saja Kereta juga disematkan beragam fitur lain seperti kulit glove box, ambient mood lamp, dan panoramic sunroof. Turut disematkan layar full TFT LCD meter cluster 10,25 inci beserta tampilan serba digital, serta head unit berukuran 8 inci dengan konektivitas smartphone. Head unit ini hadir dengan Hyundai Blue Link sebagai connected car service. Fitur tersebut memungkinkan para pemilik kereta bisa mengetahui berbagai informasi seperti kondisi mobilnya, hingga posisi parkir mobil. Tak hanya itu, ada juga fitur Stolen Vehicle Notification dan Stolen Vehicle Tracking. Fitur tersebut akan beroperasi jika ada kemungkinan pencurian yang nantinya akan memberi informasi ke smartphone pemilik untuk mengetahui posisi terkini. Jika kereta dicuri, pemiliknya dapat meminta bantuan ke call center untuk mematikan operasi mobil ini. Adapun fitur auto collision notification, ACN SOS emergency assistance, serta roadside assistance yang bisa digunakan saat kondisi darurat, tak ketinggalan disematkan pula fitur-fitur lain seperti geofence notification, speed notification. Time fence notification, vehicle mode dan idling time notification. Turut disematkan Hyundai Smart Sense dengan ragam sensor yang diklaim dapat membuat kereta semakin aman. Sistem tersebut akan selalu memantau area sekitar mobil dan menjamin keamanan lebih dari potensi bahaya saat mengemudi. Adapun fitur-fitur Hyundai Smart Sense pada kereta Salah satunya Forward Collision Avoidance Assist FCA sebagai sebuah sistem yang otomatis akan memberi peringatan jika ada potensi tabrakan dari depan. Jika diperlukan, mobil akan otomatis mengerem jika menilai ada tabrakan yang akan terjadi dengan kendaraan lain ataupun pejalan kaki di depan. Selain itu, terdapat lane keeping dan lane following assist LK dan Elfa pada tipe prime. Kedua fitur ini dapat membantu mobil tetap berada di dalam marka jalan melalui informasi visual dan audio, serta membantu mengembalikan mobil ke posisi benar jika keluar dari jalur marka yang seharusnya. Terdapat pula Blind Spot Collision Avoidance Assist BCA, khusus tipe primer dan Style untuk memantau kendaraan lain yang berada di belakang guna menghindari potensi tabrakan dengan mengaktifkan rem secara otomatis jika diperlukan. Tak hanya itu saja, terdapat Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist RCCA pada tipe Trend, Style, dan prime. Fitur tersebut berfungsi saat mobil melakukan parkir mundur. Sensornya akan mendeteksi kendaraan lain yang mendekat dari kiri atau kanan belakang, serta memberikan peringatan audio atau mengaktifkan rem otomatis bila diperlukan. Harga Hyundai kereta 2022 Aktif MT 281,5 juta rupiah Trend MT 301,5 juta rupiah Trend IPT 322 juta rupiah Style IPT 362 juta rupiah Prime IPT 410 juta rupiah